Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian yang sedang berjuang, yang sedang bekerja keras untuk me, apa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau sedang berjuang untuk menafkahi istrinya atau yang sedang berjuang buat menghalalkan eh, pasangan kalian. Gua doakan biar kalian sukses selalu, sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses buat kalian. Goodbye.